Kurang ukur alat darah mawuran, ulah ditinjali jenisnya gimparangna, tinjali umas umas rakyat jadi niatnya kami itu ya, dokap paling ukur alat kadarnya, dokap kuha yangna, <tis> muncul ditampil, sekarang muncul di bagikan sesuai haknya. Allah, tapi ini yang bulan ini bandel benar setengah enam masih nongol bulan-bulan itu bulan Beb. Assalamualaikum. Masyaallah kita naik. Allah Allah. Kita naik raket Allah, Allah. Allah. Allah. Allah. Di titik di pusatnya bencana. Di Instagram. Alhamdulillah. Kita di pusat. Kita di pusat di jantungnya titiknya bencana. Apa? Eh, Abah, <laughs> hey, abah yang mana Abah? <laughs> Aduh. Kuluh oh, memang begini, cuman pakai eh, eh, getek. Pakai getek, Pak. Jembatan putus. Getek itu, Pak. Gitu, ya? oh, getek mah, yang bambu. Ya. Kalau mau kak Sen sama jembatan lagi. Hmm. Ayo ayangna ya, ya. Ini kan listrik Subhan, orang dia sabar. Kami subhan, ya sama uran, ya. jadi dia kuat. Ya, Allah, sahajir, Sabar Kita berada di daerah mana sajera rangkas bitung banten banten banten ini sampai suaranya serak banget ya dan ini, ini. ini... teman kita sampai serius banget ya, ya, ya. Gitu, sampai nah, ya. perjuangan kita dua hari alhamdulillah rabbil alamin hari dua hari, hari, hari. hari, hari. hari. hari. kalau gua dua hari A itu nah, dari alhamdulillah, dua hari ya enggak makan kagaan makan kagak minum no. pikirin ini terus makan minum sarapan kali ya, kita <laughs> <laughs> akhirnya sampai tujuan juga. Ya, tinggal rapat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kepala desa Sajira, namanya Iim Abdul Rahim, banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada Hamdalah TV dan jemaah masjid Allah Akmal yang telah memberikan atau yang telah silaturahmi kepada kita semua yang telah musibah memberikan bantuan. Moril maupun tenaga pikiran Yang dari jauh-jauh dari Bekasi ya Dari Bekasi Alhamdulillah Telah hadir di depan kita Atau di masyarakat kita Kita doakan mudah-mudahan Yang telah memberikan sumbangan atau silaturahmi Pikiran dan tenaganya kepada kita semua Dibalas Allah Allah Subhanahu Wa Taala yang setimpal baginya. Wabilahi Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dalam ayane pengasuh pondok pesantren Arifma dari semenjak tahun 84 di sini yang asal pokoknya dari atas, di atas tadi sudah mulai tempat jatuh pasatlah ke sini. Dari mulai tahun 84 mulai dibangun ya suada atas atas nah, biaya suada masyarakat dari sana kegiatannya waktu almarhum bapak saya ya itu eh, alhamdulillah anak-anak santri laki-laki eh, dan perempuan ada kegiatannya ibu-ibu kalau ibu-ibu pengajar di sini hari kamis sampai sekarang alhamdulillah kalau bapak-bapak itu eh, malam sen, hari malam Senin dan antaranya kalau pagi-pagi ya biasa quran dan milikan anak ya ambil yumi lah ya, ya kalau kenahu eh, ya atau, itu sudah habis dari Itu fikih Vicky habis akar. Itu seolah-olah, kalau kena kasih di depan. di depan, keangguran, Quran ya alhamdulillah sudah mendidik menjadi, uh, bahkan enjoy termasuk. Nanti saya alih batang ini, saya yang mendidik waktu dari akun ini. Itu nanti saya memang kemana, kemana, kemana, kemana, sampai dia pulang di sini ya pulang pulang di sini sudah pesantren ke sana ke Mbak dan ke Gentry pulang ke Gentry jadi istilahnya untuk apa berdomisili di Jakarta sampai sekarang ini nah dari situ ya ya terjadi berapa berapa berapa sampai saat ini ke sampai sepekan kemarin ya Dan ini alhamdulillah se sepanjang tim mulai berjalan sampai kemarin itu alhamdulillah lancar lancar tidak ada kemuan cuman pas eh, tahun baru E, ganti tahun baru e, bulan bulan-bulan e, baru tanggal satu ada kejadian banjir Nah begitu saya pulang ngaji dari yang haulan saya ditelepon bahwa banjir udah naik ke sini ternyata jam 8 udah naik ke situ tuh jam 8 naik diillah ya yang ada-ada Bang ada ada dia jam jam 9 naik ke sini saya masih tenang maji ya, ke sini setelah jam 10 itu surut sudah surut saya asal bersihin ini sama anak-anak udah bersih, setelah alam, ya tiba-tiba datang susulan yang kedua kali yang lebih kencang, yeah. ya itulah makanya saya, tiba banyak barang-barang yang gak keambil, Di antaranya satu lemari kekuan, ya satu lemari ke saya, dan lain-lainnya, pakaian sama alat kapur, itu hanya semua. Ya yeah, setelah uh, setelah kejadian banjir, ya buktinya seperti ini butinya. jadi pesantren, dua yeah. duanya nyanyu semua, hangus, yeah. pesantren uh, majibunan uh, sampai seperti begini, sampai Ya, sampai kegiatan ngaji santri sementara ini uh, ditunda dulu, ya, enggak ada tunda, kegiatan tunda. pak. Karena belum ada tempat untuk uh, mengajar dan menginap anak-anak ya. santri Ya harapannya, bantu doanya dari semua uh, kalangan uh, Islam, membentukkan saya supaya kemarin menjal, Allah mengganti untuk lebih baik lagi membangun ngaji pesantren. <laughs> Pokoknya, uh, semua orang yang membantu uh, bentuk apapun, saya terima dan semoga Allah membalas sehapalannya kepada orang yang mengasih bantuan kepada saya ini. Kabila khusus ya. untuk penggunaan masjid, ya, karena itu kan tempat pokok beribadah ya. Iya, penggunaan ya. nah. masjid. Dasar-dasar itu ya semoga ya yang sekarang ini kesaksian ya, mudah-mudahan Allah mengganti secepatnya Insya. supaya anak-anak bisa uh, ngaji lagi. Bari akib. Bari akib lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassholatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ahlihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abdu rasulullah nabiy ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad Allahumma inna as'aluka al-azham wa al makhallad qalbi Muhammad ya اللهم على سيدنا محمد صلى حيات الوجود والسبب الاول لكل موجود صلاه نثبت في قلب الايمان من القران وتفهم من من الايات وتفتح لي بها نور الجنات ونور النعيم ونور إلى وجه الكريم وعلى ألي أما قد قال الله تعالى في كتاب الكريم وما صدق القائلنا اعوذ بالله السميع العليم من Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Qala sallallahu alaihi Mana bi musibatin kana lahu min ahli jannah Wa qala ulama' darajah Al-ula bin nawahi Wa thani Wa thalith al sabr 'indal musibah. Bapak -bapak, hadirin mukarromun para asatidz ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, hadirin ibu-ibu, jemaah insyaallah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan sore hari ini yang sangat berbahagia dan sangat kita patut kita bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam kita adapun hanya segelintir Allah mengingatkan kita dalam bentuk musibah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 terhadap kita terhadap hambanya ketika kita mampu menahan kesobaran dan menerima dengan kenyataan mengetuk farah hati donatur semua untuk mampu untuk mampu untuk berbuat apa yang terbaik sebagaimana sabda Rasulullah SAW telah terbukti barang siapa yang memberikan satu suap nasi terhadap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 Memberikan-memberikan kemudahan dan keringanan saudara-saudara kita Yang dalam keadaan kondisi tertimpa musibah Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia ini Terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf atas sila kurangannya Wassikum warahmatullahi wabarakatuh